Bagaimana posisi tidur yang baik untuk kesehatan? Sebagian besar dari kita mungkin tidak menyadari bahwa posisi tidur yang kita pilih dapat mempengaruhi kualitas tidur kita dan pada gilirannya, dapat mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memilih posisi tidur yang benar-benar nyaman dan dapat memberikan dukungan yang tepat untuk tubuh kita. Berikut adalah beberapa posisi tidur yang dapat meningkatkan kualitas tidur Anda dan memberikan manfaat kesehatan. Satu, Tidur terlentang. Tidur terlentang dapat membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang dan leher. Selain itu, posisi ini juga dapat membantu mencegah munculnya keriput dan tanda-tanda penuaan dini pada wajah. Namun, hindari posisi ini jika Anda memiliki masalah tidur, sleep apnea, atau masalah pernapasan lainnya. 2. Tidur miring ke kanan atau kiri. Posisi tidur miring ke kanan atau kiri dapat membantu mencegah terjadinya masalah pencernaan dan memperbaiki sirkulasi darah. Posisi ini juga dapat membantu mencegah munculnya masalah tidur seperti sleep apnea. 3. Tidur tengkurap Tidur tengkurap dapat membantu mengurangi masalah tidur seperti sleep apnea dan mencegah munculnya masalah pencernaan. Namun, hindari posisi ini jika Anda memiliki masalah tulang belakang atau leher. Selain posisi tidur yang benar, penting juga untuk memilih bantal yang tepat dan nyaman untuk mendukung leher dan tulang belakang Anda selama tidur. Pastikan bantal yang Anda pilih cukup tinggi untuk memberikan dukungan yang tepat pada leher Anda. Nah, itu tadi beberapa posisi tidur yang baik untuk kesehatan. Mari kita sebarkan kesadaran tentang betapa pentingnya tidur yang nyenyak dan memilih posisi tidur yang tepat. Terima kasih telah menonton video semoga bermanfaat dan salam sehat.